Saya penderita diabetes. Bisakah Pak Jarot berbagi menu makanan Pak Jarot yang tidak makan apa saja, berapa kali makan, dan seterusnya. Oke. Okay. Pertama, ya, orang menu makanan tiap orang berbeda-beda. Sebenarnya kalau sudah ikut genomic diet memang mahal, ya, 9 jutaan. Ada yang 5 juta tapi tidak termasuk itu adalah skin area yang itu 4 juta sendiri. Jadi kalau di genomic diet yang di saya, itu sudah termasuk, sehingga harganya menjadi lebih mahal daripada lab yang lain. Nah, itu maka menunya itu tiap orang berdasarkan DNA-nya. Itu sudah pasti akurat, sehingga diikuti meal plan dari genomic diet. Jadi orang dites, diambil sampel dari mukosa, dari pipi dalam, sel pipi dalam, ya darah juga bisa, tapi yang dipakai sel pipi dalam, lalu dianalisa satu bulan ketahuan DNA-nya ya lebih cocok ngurangin nasi atau ngurangin lemak dan seterusnya lebih cocok berjemur jam 8 pagi atau jam 10. lebih baik vitamin D-nya satu ribu IU atau 5.000 ribu IU dan seterusnya berdasarkan DNA-nya maka dagingnya berapa gram cocoknya sehari itu berdasarkan DNA nah itu baru meal plan yang benar dan tepat dan akurat dijamin gak ada efek samping diet tapi ginjalnya rusak. Diet kencingnya berbusa dan lama-lama berbusanya bukan kelebihan protein, tapi emang ginjalnya rusak. Diet tapi susah BAB, diet kolesterolnya melambung tinggi, itu karena diet yang tidak tepat. Malah bisa kena jantung, ya kardiovaskular, bisa kena ginjal, bisa kena autoimun karena kekurangan antioksidan, enggak makan sayur, enggak makan rempah-rempah berarti bukan rempah-rempah dimakan ya waktu masak itu ya dikasih rempah-rempah dikasih bumbu nggak boleh makan bumbu nggak boleh makan rempah-rempah ya nggak makan antioksidan ya inflamasi nyeri sana nyeri sini gulanya turun tapi inflamasi nyeri sana nyeri sini berkelanjutan nyerinya jadi minum kista kanker aduh parah sudah susah kalau dietnya nggak tepat nah maka untuk yang diabetes ya ya saya tuh mengajarkan itu belajar ya jadi supaya Tahu dirinya cocoknya yang mana. Kayak olah nafas juga ada cocok-cocokan. Sama juga diet itu sebenarnya ada cocok-cocokan. Kalau mau akurat, tapi ada biayanya, ya memang tes genomik. Nah, sekarang kok gimana nggak tes? Kalau nggak tes ya Anda harus belajar. Toh pelajarannya sudah ada. ya Kalau yang diabet, pelajarannya di mana? Ya di modul diabet. Ya, masuk ke YouTube. Supaya nanti bisa menyusun untuk dirinya sendiri. Jangan ikut saya. Dokter Mira ikutin saya. Gulanya naik, bisa 200-300 tuh. Ya, karena dokter Mira itu menurut saya metabolisme lemaknya bagus sehingga dia makan lemak gula gula darahnya 60 70 nggak gemeter ya tiap hari makan 1, 2, tiga kolesterol oke okay oke -okay aja makan telur mau 10 pun nggak masalah ya tapi jangan diikuti nanti Wih dokter Mira 6 tahun gulanya di bawah 100 terus lo dia nggak makan jangankan nasi ya dia makan sayur dari ubi aja nggak makan, sayur terong aja nggak makan, sayur wortel aja nggak makan. Dia makan sayur hanya yang daun, akar, batang, buah sama sekali nggak makan namanya jeruk pisang dan kawan-kawan. Udah enam tahun dia makannya apuket aja udah. Nah Anda bisa nggak hidup seperti itu gitu ya? Atau ikut pun bisa pun, jangan-jangan nggak -jangan sembuh, malah kolesterolnya naik, ginjalnya rusak. Jadi tiap orang tuh beda-beda makanya jangan ikut-ikutan dietnya orang lain, anda harus belajar. Nah setelah belajar dicoba-coba, ya emang harus coba-coba. Kalau nggak mau coba-coba, anda harus tes DNA. Mahal pak? Ya udah belajar aja lalu dicoba. Tapi ada walaupun dicoba-coba, ada prinsip umumnya, ya prinsip dasarnya untuk orang diabetes. Kalau ini kan jangan bedanya diabetes, ya oke. Masuk ke YouTube, ketik Diabetes, Jarot. Oke, nanti pelajari sendiri ya. Saya cerita juga di sini menunya. Jadi, kalau saya nggak bisa jawab panjang-panjang, saya ajarkan gimana carinya jawaban. Modul 218, sembuh dari diabetes. Ini saya cerita kesaksian dan tanya jawab. Bagaimana menu saya makan, saya kalau saya traveling, gimana kalau saya pergi? Bagaimana ya? Ini saya jelaskan panjang lebar sampai setengah satu jam, kira-kira ada. Terus tanya jawab, atau 40 menit ada, habis itu tanya jawab. Ya, itu modul 218. Jadi Anda ketik aja diabetes Jarot. Ya, lalu Anda boleh, sebenarnya kalau mau urut, ya dari dua puluh satu satu. Pak Wabah 30 tahun diabetes, nggak pakai kambuh, lebih hebat lagi. Ya, saya 2009, ribu sembilan, diabetes empat ratusan gula, HbA1C sebelas setengah, dua lepas obat, lepas insulin. Nah itu diceritain di sini nih, sembuh dari diabetes dua puluh anda belajar, Anda harus belajar. Tapi yang bagusnya belajarnya kalau orang diabetes, makannya gimana, ininya gimana. Anda ikutin dari modul 20. Nah, atau mau belajar dari Tan Sutian juga boleh nih. Tips makanan bagi penderita diabetes. ya. Tamsutyan ini yang bikin saya lepas obat tahun 2009. Ini Tamsutyan ya. Ini bukunya saya baca habis, saya baca semuanya karena saya enggak mau meal plan yang belum itu cocok buat saya. Ya, saya harus belajar. Saya enggak mau ikut orang lain. Saya baca buku-bukunya Tan Shutian, dan setahun kemudian saya lepas obat, lepas insulin. nggak pakai olah nafas. Saya belum kenal olah nafas. Jadi olah nafas juga bukan satu-satunya cara sembuh. Tanpa olah nafas pun Anda bisa sembuh. Tapi kalau Mas Gunggung, dia mencoba. Makannya bebas. Saya mau tunjukkan kalau bisa sembuh dengan olah nafas. Oh, ini kan dibalik, ya. dikabung. Dikabung, keren banget. ya. Kalau yang dipola hidup sehat mulai dari modul 211 diabetes bisa sembuh karena Pak Wabrunto diabetes juga. Nah, ini ini yang saya ikutin. Ya. Kalau yang saya ikutin tuh yang mana? Panjang banget saya ceritain. Nah, udah saya pinjem mulutnya Pak Wabrunto aja. Modul 211, modul 212, modul 213, modul 216, modul 217 yang pak pembuluh daya ya, lalu sampai akhirnya saya cerita secara praktis di modul 218. Nah itu Anda simak, Anda ikutin, Anda coba-coba. Mau yang paling ketat, itu makanya saya masukkan juga di sini modulnya Ibu uh, Diabet itu Mira Lengkong. Ya, modul 2110 itu Mira Lengkong, ada lagi modul 212 sebenarnya ya. Itu modul 219 juga saya sama Ibu Mira Lengkong berdua. Anda bisa lihat nanti dua gaya, dua pola makan dari dua orang yang sembuh. Tapi caranya berbeda, berbeda jauh. Dokter Mira Lengkong betul-betul ketat mengikuti KLFS. KLFS itu kayak keto, gitu, tapi makan sayur dan makan rempah-rempah. Makan bumbu dapur, maksudnya bukan dimakan. Masaknya semuanya makan sayur pakai bumbu, karena itu antioksidan. Dia nggak makan pepaya, nggak makan pisang, nggak makan mangga. Saya masih makan duren, saya masih makan pisang, saya masih makan pepaya. Nah, Anda tanya saya, lalu saya jelaskan, saya makan duren sebulan sekali, saya makan pisang satu hari satu, kalau hari ini pisang, besok saya jeruk, jeruk saya nggak pisang. Anda ikuti makan buah saya, gula Anda bisa 200-300. Masalahnya Anda sekuat saya nggak olahraganya. Anda sekuat saya nggak olah nafasnya. Anda deep sleep kayak saya nggak bisa deep sleep 70-60% dari total tidur. Jadi kalau Anda ikutin pola makan saya, saya khawatir gula Anda 200-300. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, saya pola makan saya tidak ketat-ketat sekali. Karena saya punya ilmu menurunkan gula darah bukan hanya dengan diet, tapi dengan deep sleep, dengan olahraga, dengan body stretching, dengan olah nafas, dengan hati senang, dengan pikiran positif. nah Ini kan saya kuat semuanya di situ. Maka diet saya agak longgar nah Anda jangan ikutin saya ya tapi awal-awalnya saya diet ketat seperti semua modul tadi nah pertanyaannya kalau sekarang ini misalnya kayak yang gampangnya soal nasi saya tidak makan nasi nggak makan roti nggak makan bakmi nggak makan jajanan pasar yang dibuat dari tepung-tepungan kadang-kadang hari Minggu pergi pelayanan laper ya, tadi kalau Pak suryo Sunardi itu bilang Mobil apart harusnya pertama, nggak ada pertama, nggak diisi bensin yang nggak bisa jalan, ya lebih baik diisi bensin 5 liter terus pergi sampai mencapai pom bensin terdekat diisi pertama. Saya nggak makan nasi bakmi roti jajanan pasar dan semua dari tepung, tapi kalau jamnya makan daripada kena mah jam 12 harus makan nggak ada makanan, saya isi 5 liter ya ubi ungu satu atau roti sepotong. Ya, jangan lima potong, sepotong. Tunggu setengah jam lagi, satu jam lagi, ketemu tempat makan yang sehat. Jadi kalau saya polanya begitu. Kalau saya pergi-pergi, saya pergi bukan pergi, bukan sering pergi. Setiap minggu saya pasti pergi. Diundang kota, sana sini. Keluar kota bisa sebulan tiga kali. Kalau ada lima minggu, ya dalam kota dua kali. Bahkan kadang empat kali keluar kota. Itu udah pasti. Luar negeri kadang-kadang sekarang. Sebelum COVID dulu setahun bisa 6-7 kali ke luar negeri, ini nanti bulan Juni juga saya ke Manila, khutbah di sana. Nah, gimana kalau pergi-pergi begini? Sebelum pergi, ini pun juga sebenarnya dijelaskan di modul tadi, ya sebelum pergi, maka saya WA panitia, bahwa saya enggak makan udang, cumi, kepiting, apa hubungannya? Diabet kan enggak boleh makan itu. saya tidak Saya tidak fokus pada diabetes saya, saya fokus bagaimana umur panjang saya fokus bagaimana masuk umur 60 sampai 100 nanti enggak pegel sana enggak pegel sini. makanan-makanan yang edisnya tinggi, makanya simak juga walaupun diabetes, ya. Walaupun sekarang belum nyeri-nyeri, tapi kalau udah manula ada nanti umur 60 70 pegal sana, pegal sini, ngilu sana, ngilu sini, maka ketik edges jarot licanarko ya. Atau kalau enggak diketiknya apa? makanan anti radang. Yang bikin radang, ya makanan haram. Maka kalau saya pergi-pergi, saya udah bilang panitia, saya nggak makan babi, anjing, kucing, saya nggak makan pele saya nggak makan belut, saya nggak makan ikan yang tidak bersisik maka semua daftar haram dalam kitab Taurat saya udah jabri saya WA ke panitia dulu. ya Supaya nanti diajak makan ke tempat yang enak. Lalu buah, saya bilang, saya nggak makan. Kalau pergi, saya, hindari yang, saya nggak makan, malah pisang pun saya sebut. Saya nggak makan pisang, nggak makan mangga, rambutan, leci, itu jadi saya bikin daftar WA udah bikin tulisan mau mau pergi WA akhirnya mereka bingung pak kalau gitu bapak mau makan apa aja gampangnya sudah sarapan pecel <laughs> makan siang ikan udah malam ikan lagi udah gampangnya begitu bapak ke restoran ikan udah oh ya pak dah bapak kalau gitu gitu udah selesai ya kalau saya nggak begitu masuk hotel kamar ya di kamar sudah ada roti macam-macam udah saya bawa lagi tak kasih satpam gitu ya kalau rotinya mahal-mahal banget ya daripada saya makan gitu kan jadi kalau pergi ya eh, ikutin Nah kalau makan apa saja simak modulnya berapa kali jam 7 saya makan jam 9 saya makan jam 12 saya makan jam 3 saya makan jam 6 sore saya makan jadi kayak tiga jam sekali sedikit sedikit sedikit selama enam kali saya asupannya Makan pagi jam 7, sama jam 10 ya jumlahnya sama. Makan siang kayak separuhnya orang lain tapi jam 3 saya makan lagi. Jadi saya makan 6 kali. Dengan pola makan, tapi pola makan ini berbeda dengan Anda ya. Kalau Anda tes DNA, nanti ada ketahuan misalnya. DNA tahan lapar itu ada loh. Ya. Jadi ada orang yang dari kecil aja susah, nggak sarapan. Ya udah jangan dipaksa nggak usah sarapan, bagus dia malah. Skip breakfast dari kecil. Karena memang dia dari kecil nggak suka, suka sarapan. Berarti ya udah, dia auto pagi tuh. Makan siang jadi sarapan, makan malam terakhir. Tapi ada orang anak kecil dari kecil pun aduh, pagi-pagi udah nangis minta makan. Nangis minta makan, Gak kasih susu dari bayi pun ketahuan deh kalau lapar dikit nangis gitu ya, begitu besar mana bisa auto pagi. Suruh skip breakfast, menderita stres. Stres kortisol naik. Pak, stres, gulanya naik, eh, kacau udah. Saya termasuk orang yang tidak tahan lapar. Maka saya jam 7 udah sarapan. Ya, Pak, coba Pak auto pagi. Ah, enggak bisa. Saya nggak perlu auto pagi untuk gula turun. Saya tidur pulas aja, Pak. itu kan riset Restart, restart sistem imun, bukan hanya pagi auto pagi salah satu cara untuk restart sistem imun. Terapi hipoksia, restart imun. Limbof 2, tidur pules Imun di restart nah orang yang susah tidur tuh mungkin butuh auto pagi gitu ya kalau saya nggak butuh terus terang ya maaf yang pengajar auto pagi gitu ya tapi ada orang lain yang butuh bahkan cocok ya memang tahan gula lapar gitu ya kalau saya nggak tahan lapar kan konsep kalau ini bicara konteksnya kan diabetes tadi ya satu hari kita butuh bakar misalnya metabolisme basal itu bagaimana orang membakar energi seberapa banyak energi dibakar tanpa kegiatan ekstra misalnya 1200 ya itu berarti dalam kondisi sehari-hari normal bukan olahraga berapa energi yang dibakar misalnya 1500 ya sudah kita makan lima 500 saja jangan nol juga bahkan kalau perlu 1000 aja bahkan kalau perlu 1500 sama dengan yang dibakar tapi tunggu energi bukan cuma dari karbo lemak dan protein juga bisa Jadi kalau mau aman misalnya saya kira-kira makan 500 kalori sehari Padahal butuhnya kan 1.500 pakai olahraga bagus racing mungkin 2.000 nah 1.500 nya diambil dari lemak maka makannya apuket makan ikan omega-3, vco ya karena vco omega-3 ini bukan bukan suplemen yaitu makanan cuma bukan di ikan udah di kapsul kalau makan ikan salmon ikan kembung yang murah ya udah nggak perlu lagi yang namanya omega-3 ada makan kelapa, dagingnya yang nggak usah lagi VCO gitu ya. Tapi masa makan kelapa tiap hari ya bosen. Nah. Maka karbonya saya butuh misalnya 500 kalori. Itu mau dimakan sehari siang saja atau mau dimakan jam 9, jam 7, 9, 12, 3, 5. Jadi selain indeks glikemik rendah, total gula juga penting. Wah, saya makan nasi porang atau saya makan nasi hitam ini indeks glikemiknya rendah. Rendah itu 4 jam lagi jadi gula. Indeks glikemiknya tinggi nasi putih 2 jam lagi jadi gula. Anda makan yang indeks glikemiknya rendah tapi satu piring. Ya, kalau nasi putih 2 jam lagi gulanya 300, nasi merah 4 jam lagi gulanya 200 atau 400. Jadi jangan fokus pada indeks glikemik rendah. Saya makan serial saya makan ini apa namanya? Serealnya juga yang full ya, bukan yang serial instan. Ah boong, anda makan sereal instan itu indeks lemiknya malah 81 lebih tinggi daripada nasi. Ini semuanya dijelaskan di modul-modul tadi. Ya saya ulangi lagi. Kalau anda nyimak ini aja ya udah udah dijelasin tadi ya. Seperti yang saya jelaskan sekarang ini. Makanya kalau anda diabetes, anda apalagi grup diabetes ya, udah di post anda nggak simak. Ya, nanya lagi deh pagi hari jadi bongbong waktu. Tapi oke, okay, hari ini sama masih jawab. Jawabnya pun saya tunjukkan di mana jawaban lengkapnya. Anda simak modul 211. Ini soal indeks glikemik, soal total indeks dan segala macam total gula. Ya dibahas di sini. Sehingga kalau belajar seperti ini, akhirnya Anda akan tahu, oh, oke, okay. kalau gitu saya yang model kayak Pak Jarot aja. Sehari makan enam kali, enggak pakai sengsara, enggak pakai menderita. Ya, nggak usah auto pagi. Tapi yang penting jam 6 makan terakhir, jam 7 sarapan, dapat 13 jam udah bagus. Anda tahan lapar ya sudah. Anda skip breakfast jam 12 baru sarapan. Hasilnya sama. Wah kalau gitu saya mau kayak yang dokter Mirada gitu ya ketat karbonya. Sayur pun nggak makan sayur terong, sayur wortel, nggak makan ubi ungu. Atau Anda mau kayak saya masih makan sekali sekali duren, masih makan pisang, masih makan jeruk, masih makan plum, masih makan apel. Nah Anda harus belajar. Ya, anda belajar, anda nanti bisa mengambil keputusan. Kalau saya, ya, jus saya nggak makan, saya ikutin, saya mengikuti dokter Tansutian. Jus itu kadang-kadang aja, ya. Jadi kalau saya ngikutin Sutian, sayur ya dikunyah. Maka kayak kayak Gavila. Tadinya dia ikut Pitlin, sembuh. Eh, dua tahun kamboja gitu. Sembuh, kamu lagi. Terakhir dia pindah Tansu Di mana diajarkan makan jus sayur. Tapi makan salad. Satu hari tiga bok. Satu boknya gede, sehingga makannya butuh waktu kira-kira 45 menit sampai satu jam. Karena ngunyahnya lama banget. nah Saya tidak makan jus buah. Saya tidak makan jus sayur. Dari 2009, saya penganutnya Tansu Tien dalam hal ini. Mau makan ya dikunyah. Capek ngunyah berarti anda saatnya berhenti makan seberapa banyak yang dimakan sekuatnya anda ngunyah jangan rakus makan lebih banyak daripada yang dibutuhkan gitu ya apalagi diabetes gulanya harus sedikit minum jus satu gelas jus itu kayak empat apel orang Inggris berkata one apple a day one satu bukan dua bukan tiga ada dua gula naik gitu ya kan jadi kalau kita makan satu apel kan udah capek pak ya waktunya berhenti ya waktunya berhenti jangan dua apel kebanyakan loh anti gulanya kan gitu jadi kalau Tan Sutian ya ada benernya kalau menurut saya ya mengenai tidak makan jus kecuali kecuali itu gini habis kemo menghadapi kemo habis sakit kekurangan nutrisi jadi jus itu ya sementara aja sebulan dua bulan ya masa darurat kekurangan vitamin kekurangan gizi habis diet yang ngawur yang salah lalu malnutrisi Anda terapi jus anda kecapean, Anda terapi jus selebihnya, back to nature. Pak, saya giginya sudah ompong. Pak, kalau Tuhan bikin ompong, berarti Tuhan mau Anda makan jumlahnya juga sedikit. Ya, Tuhan cabut itu giginya. <laughs> biar makannya nggak banyak banyak sudah umur sudah tua nggak olahraga makan banyak banyak gitu ya tapi kalau Anda misalnya ompongnya ini bukan karena dicabut sama Tuhan pak kena diabetes giginya rontok ya apa boleh buat ya anda boleh kombinasi bubur ya jus satu hari kalau kelas aja kalau saya belum tentu satu bulan minum satu jus ya atau satu minggu satu jus kadang-kadang aja kalau pengen. nah tubuh ini pinter terdas ya peka Kayaknya, dulu ini sudah lama tidak minum jus. Nah, apa yang di jus, misalnya, yang bisa dikunyah-kunyah? Tapi, misalnya, kayak bit atau wortel, atau ya, kalau saya bit wortel, ya kadang kunyah kan capek, keras, nah itu di jus gitu ya. Tapi, itu juga jarang. Saya belum tentu sekali lagi, kalau saya belum tentu satu bulan sekali uh, ngejus karena saya dalam kondisi yang fit, tidak kekurangan nutrisi. Anda yang kekurangan nutrisi, kalau saya gunakan ilmunya, Tansut Yen, Anda sedang sakit, sedang kemo, habis kemo, ya dua tiga bulan ke depan, Anda boleh aja terapi jus. Tapi memang ini ilmu berbeda sama Elizabeth Subrata, sama Pak Wawaruntu, ya. Tapi Pak Wawaruntu itu kan juga sebenarnya menyarankan jus itu kan untuk orang yang sedang kanker, ya. Sampai nanti clean, nah, Anda boleh kurangin jusnya, perbanyak, makan, kunyahnya. Ya, sayur ya salad-salatan atau lalap-lalapan ya dibanyakin dikunyah, bukan di jus. Tapi kalau sedang kemo, sedang radiasi, sedang dalam terapi, sekarang kena kanker, belum sembuh, Anda butuh nutrisi yang banyak. Tapi sebanyak apapun nutrisi yang Anda makan masuk perut dibuang dari BAB, enggak diserap oleh tubuh kalau hati Anda kacau. Kalau perasaan Anda kacau, penuh kekhawatiran. Itulah gunanya olah nafas, oke okay. sampai di sini. Selamat pagi. Nanti semuanya saya upload di YouTube. Ketemu lagi besok pagi, ya.